Yesus Kristus, kebahagiaan abadi, kesukaan dan kesenangan bagi orang yang mencintaimu, penyelamat dan pengharapan semua pendosa yang telah membuktikan bahwa bagimu, kesenangan terbesar adalah berada di tengah-tengah manusia, bahkan menjadi manusia sepenuhnya karena cintamu pada manusia. Ingatlah kesengsaraan yang telah engkau derita, Mulai dari kelahiranmu, terutama selama masa sengsaramu Seperti yang telah ditetapkan dan diramalkan dalam rencana ilahi Ingatlah Tuhan ketika pada perjamuan terakhir dengan rasul-rasulmu Engkau telah membasuh kaki mereka Engkau telah memberi tubuh dan darahmu yang tidak ternilai harganya Dan pada saat yang sama, engkau telah meramalkan sengsaramu yang akan datang dan menghibur mereka yang akan kau tinggalkan Ingatlah duka dan kepahitan yang telah diderita jiwamu dengan mengatakan Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya Ingatlah semua ketakutan, kepiluan dan derita yang engkau alami sebelum disiksa salib Ketika telah datang berdoa tiga kali bermandikan peluh darah Engkau dihianati Yudas muridmu Engkau ditawan oleh orang-orang yang bangsanya telah engkau pulih dan angkat Dituduh saksi-saksi palsu Dan diadili secara curang oleh tiga hakim selama masa paskah yang hikmat Ingatlah juga bahwa pakaianmu telah dilucuti Diganti dengan pakaian penghinaan Muka dan matamu kabur Engkau ditempeleng di mahkotai duri tongkat ditaruh pada tanganmu engkau dihancurkan oleh pukulan-pukulan dan ditenggelamkan dalam penghinaan dan kekurang ajaran demi semua sengsara dan derita yang telah engkau alami sebelum masa sengsaramu disalib berilah kami tobat sejati penyesalan sungguh-sungguh dan sempurna sebelum kematian kami dan pengampunan dari semua dosa-dosa kami amin